Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa Selamat datang di podcastnya Teh SMK PP Negeri Sare Alhamdulillah jumpa lagi kali ini kita uh, bersama dengan Bapak Kepala SMK PP Negeri Sare Atif Selamat siang Bapak Selamat siang Alhamdulillah Pak ya Alhamdulillah pada hari ini kita pun uh, hujan ya, ya. Di rahmat lagi kita iya pak, waktu buktinya bahwa podcast kita memang, emang wizzoy pak iya mungkin ini Mah cara kita di-wizzoy semoga lancar hari ini dan untuk masyarakat depan baik bapak, uh, baik teman-teman podcast semua dan agriteh hari ini uh, kita kedatangan bapak kepala sekolah langsung uh, bapak boleh kita berbicara sedikit tentang sebelum menjadi kepala sekolah uh, jenjang boleh. karirnya bapak bagaimana uh, baik, uh, terima kasih Pernah sedikit uh, profil atau informasi bahwa uh, saya Muhammad Amin SPMP menjadi kepala sekolah pada tahun 2015 sampai sekarang. Adapun latar belakang yang pertama di pendidikan uh, satunya di Fakultas uh, Pertanian Universitas Palangkaraya, kemudian berkesempatan melanjutkan uh, S2 di Fakultas Pertanian juga kebetulan kita mengambil konsentrasi konservasi sumber daya lahan kemudian untuk peningkatan kompetensi selaku kepala sekolah kita sudah mengikuti cakep kemudian untuk calon kepala sekolah sudah lulus. kemudian juga kita mendapat pelatihan terkait dengan peningkatan kapabilitas kepala sekolah atau sering disebut dengan COE Tiga uh, bulan kita langsung akan pada tahun 2020 Alhamdulillah kita sudah selesai Kemudian untuk meningkatkan kompetensi juga yang lain Menambah wawasan uh, kita juga selain di dalam negeri Kita juga mendapat kesempatan untuk uh, menimba ilmu ya. ya mungkin kalau kita dengar Atau ada semboyan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ah, Alhamdulillah kita sudah melihat Bagaimana pendidikan di negeri Cina, dan ini kita juga mencoba mengadopsi yang memang bagus, dan bisa kita kembangkan di kita. Kemudian juga dari segi prestasi, khususnya untuk kami, selaku kepala SMK PP, SARE juga mendapat kesempatan pada tahun 2017 untuk mengikuti ajang bergengsi di Provinsi Aceh, yaitu menjadi... Atau ikut kompetensi kepala sekolah e, berprestasi e, dari tingkat kabupaten, e, juara satu, kemudian provinsi juara satu, kemudian mewakili Aceh ke nasional. Nah ini juga e, pada saat kami mengikuti juara satu ya, tingkat provinsi Aceh Alhamdulillah mendapat kesempatan hadiahnya tidak tanggung e, mendapat e, umrah dan ini telah kita laksanakan dan e, setelah kita mengikuti ini jadi menjadi motivasi juga kepada warga sekolah yang lain baik e, wakil kelas sekolah, kemudian tenaga administrasi, tenaga laboran, nah ini dan guru untuk bisa juga ikut berprestasi. Kemudian juga dalam hal kese, apa namanya? mengembangkan sekolah ini juga e, kita mendapat prestasi baik tingkat provinsi juga e, nasional dalam hal e, Abdi Bakti Tani setiap tahun setiap dua tahun sekali itu diadakan oleh Kementerian Pertanian. Alhamdulillah kita mendapat e, berturut tiga e, tahun dan bisa mempertahankan. Dan ini tidak lain adalah dukungan dari e, warga sekolah dan stakeholder lain baik dari dinas pertanian dan perkebunan Aceh juga dari dinas pendidikan Aceh karena SMK PP Sare Aceh ini sesuai dengan pergub nomor 10 tahun, nomor 35 tahun 2010 yang bahwa kewenangan itu pengelolaannya yang bersifat uh, operasional itu berada di bawah Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, kemudian di bawah kemudian bersifat mutu itu di bawah Dinas uh, Pendidikan Aceh. Mungkin untuk sementara itu uh, gambaran tentang profil uh, dari saya. Banyak sekali Pak dari mulai, berarti memang udah ada jiwa pertaniannya oh, apa yeah, ya, yeah. nah. kemudian juga prestasinya begitu banyak yeah. yang udah didapatkan, jadi memang salah satu bukti bahwa memang jadi kepala sekolah itu harus ada sisilah dan backgroundnya memang jelas kayak yeah. gitu Bapak. Nah Bapak sekarang kan uh, visi-misi pertama Bapak jadi kepala sekolah di SMK PPN Negeri Sare ini apa kira-kira Bapak? Uh, baik. Kebetulan saya sampai saat ini di SMK PP Negeri Sarai Aceh ini sudah lebih kurang 21 tahun. Nah, kita merangkak dari nol lah. Nah, dari awal melihat pada tahun 1999, nah itu melihat atau dapat kesempatan dari dekan Fakultas Pertanian dari almarhum Pak Jamil, Pak Jamil, Nah, itu pada saat itu ada kerjasama dengan sekolah SMK sare, dulu namanya bukan SMK PPI sare, SPP, SPMA. Nah, itu melihat bahwa SDM guru di sini sangat sedikit jumlahnya. Nah, itu ada pembicaraan dengan kepala sekolah pada saat itu, bagaimana mengembangkan eh, SPP, SPMA, atau SMK sekarang, itu ke arah lebih maju. Maka, buat kerjasama dikirimlah ada lima orang kami yang dari... Universitas Syahkwala ke sini. Nah, dari sinilah kami eh, pada tahap awal sebagai tenaga kontrak dan terus berkarir mempersiapkan diri dari awal dan pada tahun 2006 kami mendapat eh, kesempatan atau lulus sebagai CPNS pada waktu itu dengan formasi tsunami ya, yeah. setelah tsunami. Nah, dalam perjalanan itu kami melihat bahwa ada rasa terpanggil untuk bagaimana mengembangkan sekolah ini kalau kita lihat itu dari nol sekali dan sehingga kami pada saat itu walaupun masih e, tenaga kontrak nah itu membawa inovasi-inovasi inovasi-inovasi e, yang ada dari luar atau kami membaca buku dan sebagainya nah bagaimana secara pelan-pelan misalnya penerapan penggunaan Musa pada saat awal itu kita mencoba kemudian penggunaan prioritas- prioritas Nah sehingga dari lama-kelamaan ini menjadi tertarik masyarakat Dan terus ini sampai saat ini jiwa inovasi itulah yang terus kita kembangkan Sehingga kami menjadi satu moto bahwa kalau mau sukses berinovasi berinovasilah Nah sehingga inovasi dalam mengembangkan sekolah ini dan menjadi motivasi Nah dari dinas pertanian dan pembunuhan Aceh mungkin melihat inovasi yang kita buat itu maka pada tahun 2015 mendapat kepercayaan mengembang apa, mana untuk bagaimana mengembangkan sekolah ini lebih eh, maju lagi eh, tentunya dukungan manajemen sekolah dari warga sekolah eh, ini sangat diharapkan Nah pak, berbicara SMK ini kan merupakan salah satu SMK pertanian tertua ini hmm. Nah. Uh, berarti dengan adanya Bapak sebagai salah satu kepala sekolahnya yang terus membangun, menciptakan inovasi. Uh, nah ke depan kira-kira uh, program apa aja yang diciptakan untuk peserta didik, sehingga peserta didiknya juga terus terinovasi dalam proses pembelajaran ini? Ya. Uh, baik, kalau kita melihat uh, namanya usia sekolah kita ini uh, sudah lebih setengah abad. Uh, berarti kalau didirikan pada tanggal 2 Februari 1967, pada saat ini berarti sudah berumur 55 tahun. Di usia 55 tahun ini kalau kita melihat banyak yang telah dilakukan oleh sekolah ini dari pendahulu-pendahulu sebelumnya sudah meletakkan dasar-dasar bagaimana menyiapkan SDM yang memang dibutuhkan sesuai dengan zamannya. Nah kita ketahui bahwa dari dulu sebelumnya SMKPP ini atau SPMA, SPP SPMA berpusat di Banda Aceh di dalam pineng. Nah itu dari pendahulu itu dulu waktu dicetuskan oleh Bapak Gubernurnya Adam Kamil itu melihat bahwa di provinsi lain salah satu majunya pertanian itu lewat atau melahirkan SDM pertanian itu lewat pendidikan ya mungkin setingkat. SLTA dan ini yang memang menjadikan tenaga terampil nah terus berkembang sampai saat ini e, itu terus kita pertahankan dengan pembinaan baik dari Dinas Pertanian, Kebunan Aceh Dinas Pendidikan dan Kementerian Pertanian e, serta Kementerian Pendidikan di pusat yang dapat dukungan dalam pengembangannya Nah sehingga salah satu program dari SMK kita bagaimana melahirkan sumber daya manusia yang atau sering disebut yang menjadi calon petani ini petani milenial atau petani uh, uta petani andalan nah untuk ini uh, kami berterima kasih uh, dukungan dari semua pihak SMK PP sare ini uh, dengan adanya dukungan nah sekarang uh, kita melihat dari tahun ke tahun dulu mungkin uh, persiapan mendirinya sekolah pertanian ini, kemudian diikuti dengan program nasional baik dalam program rintisan bertaraf internasional, kemudian rujukan, revitalisasi dan Alhamdulillah pada tahun 2021 kita sudah ditetapkan oleh dirjen vokasi sebagai salah satu SMK Pusat Keunggulan di Indonesia dan Aceh adalah 11 dan kita bagian dari SMK Pusat Keunggulan Nah apa harapan dari kita dengan ada SMKPK ini yang pertama menjawab visi dan misi gubernur Aceh. Nah itu bagaimana menjadikan Aceh Carong, Aceh Tro, Aceh Berdolat di dalam bidang pertanian dan SDM. Nah ini kami mencoba mewujudkannya bersama-sama dengan manajemen di sini. Nah sehingga kita menerapkan pun manajemen yang sudah bersandar yaitu dengan adanya ASUS 9001-2015 yang mana dari manajemen ISO ini kita diajarkan, kita di audit, kita ada apa namanya eh, kepastian apa yang kita laksanakan itu sudah punya standar nah, dengan ada yang punya standar, lulusan pun yang kita lahirkan, nah itu sudah ada target, apalagi dengan program Bapak sekda sekarang atau program pemerintah Aceh dengan dan juga program nasional itu bagaimana eh, kita sa bukan saja target ke lulusan tapi ke outcome-nya jadi dengan program e, BMW-nya berwirausaha dan melanjutkan. Nah, Jadi ini yang menjadi e, fokus kita nanti secara bersama-sama dari kelas 1 sampai ke kelas 3 atau kelas 4 kita bisa mendata dari awal siswa mau kemana dia. Nah salah satu yang kita harapkan lulusan dari kita menjawab e, apa namanya, e, daerah kita, daerah Syariah Islam Nah, jadi nanti e, bisa melahirkan SDM yang juga punya kompetensi di bidang e, mendukung syarihan. Apakah produk halalnya atau SDM yang memiliki kompetensi halalnya. Dan ini salah satu sangat besar peluangnya, baik di dalam maupun di luar Aceh. Yang mana nantinya Aceh juga ditetapkan sebagai daerah halal, wisata halal. E, nah, ini merupakan... Suatu peluang yang harus kita raih dan kita siapkan, dan kami melihat kawan-kawan di dalam ini sudah berpikir ke arah ke karena kita punya delapan kompetensi keahlian atau lima program keahlian. Nah, ini eh, sangat eh, relevan dengan program eh, daerah kita, bagaimana apa, menjadikan daerah yang berderulat pangan dan juga sesuai dengan eh, arahan Pak Menteri kita menjadi. Uh, maju, mandiri dan modern Oke okay. okay, Bapak, tadi Bapak bilang Sudah begitu banyak program yang sudah Dapatkan dari pemerintah Salah satunya di tahun 2021 Itu dapat program bantuan pemerintah Dalam bentuk uh, SMKPK, SMK. salah satu SMK Pusat keunggulan Nah dalam bentuk apa aja Bantuan yang diberikan untuk SMKPK sendiri Bapak Baik, kita ketahui bahwa SMK, SMKPK itu adalah program nasional karena berbentuk program, nah, jadi yang perlu disiap, yang disiapkan dan telah sedang kita siapkan dan ada yang telah kita laksanakan, yaitu yang pertama terkait dengan non-fisik nah, non-fisik ini terkait bagaimana melahirkan kurikulum yang memang sangat dibutuhkan sesuai dengan kearifan lokal kita atau sesuai juga dengan kurikulum prototipe atau kurikulum operasional satuan pendidikan jadi satuan pendidikan SMK PP Sare berada di Aceh maka kearifan lokal potensi daerah itu bisa diadopsi kemudian SDM selayer setelah ada dilahirkan kurikulum kemudian SDM guru dan tenaga kependidikan yang disiapkan yang tentunya akan mengeksekusi nanti yang akan menjalankan nah ini juga kita mendapat Pembekalan baik di Aceh maupun di luar Aceh. Nah kemudian juga peningkatan kapabilitas. Nah kapabilitas di sini baik kepala sekolah mendapat pelatihan pelatihan, kemudian guru dan tenaga kependidikan kita. Jadi ini satu serangkaian program. Kemudian juga kegiatan yang lain bagaimana yang non teknis itu non apa non fisik programnya bahwa di SMKPK itu diajarkan secara sejak dini, sejak awal itu eh, ada platform digital baik kelas sekolah, guru, wakil humas operator, didilatih bagaimana memiliki eh, jiwa dengan platform digital dan sehingga juga bisa sampai ke peserta didik kemudian juga eh, perundungan yang adanya kekerasan, nah itu di SMKPK ditekan kalau bisa dikurangi atau dihilangkan. Sehingga siapapun yang menuntut pendidikan itu, dia nyaman, tenang, tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, intimidasi. Kemudian yang ketiga ada program GSM, gerakan sekolah menyenangkan. Nah ini juga gerakan sekolah menyenangkan, ini dilatih baik uplah sekolah, dan guru dan disosialisasikan kepada warga sekolah bahwa e, gerakan sekolah menyenangkan ini betul-betul bisa dilaksanakan sehingga dewan guru atau tendik dan siswa mendapatkan pengetahuan dia dengan tenang dengan nyaman sehingga itu bisa melatih dia kemudian ada program fisik nah kita juga mendapat bantuan program fisik yaitu dengan pembangunan uh, laboratorium bisa nama pangan hortikultura itu untuk memproses nah ini di depan kita juga ada produk-produk ini nanti nah itu kita hasilkan dari buah yang mentah nah seperti ini uh, jeruk lemon ini nah itu nanti eh, dengan beberapa berbagai turunan yang telah disiapkan oleh eh, program keahlian agribis tanaman khususnya kompetisi kalian eh, tanaman pengangkut utara tanaman pengangkut nah ini beberapa yang produk yang dihasilkan Bayi lemon kemudian ada minyak asirinya ada parfumnya ada eh, lilin aromaterapi nah ini produk-produk ini Nantinya akan diproduksi dalam jumlah besar dengan kita memakan fasilitas itu laboratorium, itu lengkap dengan fasilitasnya. Kemudian yang ketika ada bantuan kita alat praktik siswa. Nah alat praktik siswa bagaimana mendukung kegiatannya dan alhamdulillah kami berterima kasih dengan program SIMKPK ini dari dari pemerintah Aceh atau dari pemerintah. Indonesia Khususnya dari Kementerian Pendidikan, kami mendapat bantuan yang mana bantuan ini kita e, sudah adakan di sekolah. Nah itu salah satu dengan modern ini kita menghadirkan drone. Nah, drone ini merupakan salah satu kebutuhan pada masa depan yaitu bagaimana e, bisa menjalankan pertanian itu dengan teknologi tinggi. Atau sering juga kita menggunakan IOT atau pertanian presisi ini nanti. Kemudian juga kita mendapat bantuan alat eh, primatologi. Nah itu kita bisa meramalkan dalam tiap hari bagaimana keadaan cuaca dan sebagainya. Nah ini sangat eh, penting eh, kita bagi kita alat bantuan itu. Semoga alat dan fasilitas yang dibangun tidak saja di sekolah tapi bermanfaat juga ke sekolah imbas ke masyarakat sekitar atau utama warga Aceh ke luar Aceh untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini. Dan akhirnya dengan adanya fasilitas ini akan berdatangan orang ke sekolah sehingga akan menjadilah harapan kita nanti menjadi eko agro eduwisata khususnya di SMKPP Sare Aceh ini sehingga dengan harapannya ini bisa terwujud dengan adanya bantuan program pusat keunggulan ini. Terima kasih. Okay, yuk, Bapak. Terima kasih, Bapak, uh, untuk hari ini atas kehadirannya. Begitu banyak, udah Bapak kasih gambaran bagaimana keadaan sekolah ini, Sebagai di bawah kepimpinan Bapak, program apa yang udah dilaksanakan, begitu banyak program-program yang sudah dilaksanakan oleh SMK PP negeri Sare. Baik teman, podcast petani milenial semua, demikian aja pertemuan kita kali ini. Kami dari podcast Sagita ke SMK PP, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.